akan tumbuh anak kenapa nggak mungkin akar itu akan menembus ba. batu batu am situ <tuh> jadi ya bisa terpahami nggak <tuh> nah begitupun ketika kita mau menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah kita harus tahu dasarnya dijelaskan dong tat dengan ilmiah kan gitu kan ya itu yeah. maksudnya para ulama itu mengkiaskan. Mengkiaskan, bahasa enaknya perumpamaan, bahasa Al-Qur'annya itu perumpamaan. Contoh Allah memberi perumpamaan, Allah mengkiaskan itu banyak di Al-Qur'an. Tapi ayat apa, Ustaz? Waduh, bingung saya lupa karena nggak apa Al-Qur'an. Oke, kita beri perumpamaan aja di surat Al-Baqarah ayat 2. -2. Di Surat Al-Baqarah ayat 26 itu Allah memberi perumpamaan Seekor nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk Sebelah sayap nyamuk, kan gitu Lalu dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Karena apa? punya dasar il ilmu Dan dari perumpamaan itu orang yang beriman semakin ya Semakin yakin Kamu ya Bapak Ibu? Uh, Oke okay. Oke, bapak ibu kemarin disuruh nih Disuruh beberapa perkara Apa itu perkara? Yang pertama Suruh dekat kepada pemilik dunia Siapa? Allah, Allah. Dengan cara apa? Ya, dengan, kan dengan cara sholat Iya beribadah ya, satu. Dengan hmm. cara sholat Yang kedua dengan cara Solawat Solawat Yang ketiga Dengan cara seder Seder betul. betul Betul Yang keempatnya Berkasih sayang betul Betul Berkasih sayang pada makhluk ya. bu, Pak Ketika kita mau melakukan itu Ada enggak janji Allah Ada ya Oke eh, Saya kasih perubahan lagi Ibu Ibu Iya Bapak Pinjemin saya sih duit 100 juta Ataupun gini aja bu pinjemin saya duit 5, 5 juta Nanti tak balikin 10 kali lipat Kira-kira Ibu mau nggak, Bapak Mau Mau nggak? Mau, mau Ustadz tuh 10 kali lipat Kapan waktunya sebulan dah tak balikin gitu Mau nggak Bapak Ibu? kalau nggak percaya itu lagi mobil saya diambil itu lagi rumah saya diambil gitu. mau nggak bapak mau mau nggak udah dia 2 10 kali lipat 100 kali lipat mau nggak mau mau ya mau nggak mau bukan ya? kan? kayak itu 2-3 ya? ini perubamaan ini perubamaan Perumpamaan, saya kasih perumpamaan Bu, Pak Aku butuh, butuh nih duit Gitu pinjemin saya sih 5 juta nata, Ganti 100 kali lipat Mau enggak dalam waktu satu bulan? Mau Mau Sangat, Ma Sangat mau Sangat mau Kenapa? Wah ini mau Bukan main-main lagi gitu kan Karena 100 kali lipat Kan begitu Kan begitu kan ya Betul? coba di uh, apa yang berisi dulu supaya ibu nggak gagal paham mau banget lah ustadz siapa yang nggak mau lalu ibu sudah melihat saya lihat keadaan saya ataupun orang yang pinjam kepada bapak ibu udah ngeliat keadaan rumahnya segala macam kekayaannya pasti ibu memberikan kan betul betul kan memberikan. oke dan ini Ciptakan kita yang menciptakan alam semesta yang menjamin rezeki kita yang menutup rezeki kita. Siapa? Al Allah. Ibu, kenapa saya suruh ibu gemar sedekah, sedekah ekstrim lah kenapa? Karena Allah pinjam kepada bapak I, pinjam kepada kita. Allah pinjam kepada kita. Hei, hambaku sini sih pinjemin aku nanti tak ganti minimal 10 kali lipat 700 kali lipat bahkan dengan banyak mau enggak kan gitu kan ya tapi kenapa pada enggak mau kenapa pada enggak mau mau Ustaz, mau banyak yang enggak mau banyak yang aduh nanti kalau mobil saya ini gimana nanti kalau rumah saya ini gimana nanti kalau saya ini gimana kan gitu kan ini nih modern modern tangannya tuh betul. udah mau ngasih modern lagi mau ngasih modern lagi betul betul betul, betul. bahkan betul. Mau ini aja <tuk> i i i kenapa coba karena bapak ibu <tuk> nggak kenal al oh, Allah nggak tahu al al kenapa memang ada ayatnya <tuk> orang pinjam gitu ada nggak ayatnya orang pinjam Halo ya. Nih, gak Ada enggak ayatnya Allah pijam sama kita? Ada. Bisa, ada Mana ada. apa? Serata oh, apa? Di... <laughs> Orang. Orang. Ayat eh? <sulitakan> Suara, 80. 20, 80 dari berapa gitu dari mana? <sulitakan> Dua, <susuk> ah, empat, nah. Ya, saya saya 245. Nah, <tuk> kalau tahun, dua puluh itu pasti paham ayatnya udah tahun, dua ya udah disampaikan ya tahun, kalau yang kali itu pasti paham ayatnya tahun, dua 2, satu tahun, dua puluh kali ya. Tapi, ya. 275, 282, ini 2 ini, 2 ini, ini dah Gitu kan eh, Kenapa? Karena gak nger Kersi iya. Tau lalu gak? Lupa Lupa Lu Lupa Mau tau gak? Mau tau gak? catat dulu ayatnya nanti dibuka ya Tapi ini tuh catat dulu Satu Surat al baqarah Ayat 285 Catat Ya 285 catat Nanti kita ngaji di situ Yang kedua Di surat Al-Hadid Ayat 11 Surat Al-Hadid Ayat 11 Lalu di surat Al-Hadid lagi Ayat 18 Lalu di surat At-Nakabun Ayat 17 Lalu di surat Al-Mu'jamil Ayat akhir ayat 20. Doanya. Ya, ya, nah. ya, ya. Dalilnya. Ya, yang pertama, surat Al-Baqarah 245. Ya, kedua. Surat Al-Baqarah 245 dengan 261. Duluan mana yang diturunkan? Duluan 261. Dua. Oh, ya. 261 enggak nanti nanti penjelasannya. Okay. Ini tentang Allah pinjam kepada kita Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 245 Surat Al-Hadid ayat 11 dan 18 Lalu di surat Atakabun ayat 17 Di surat Al-Mu'jamil ayat terakhir ayat 20 Apa bunyinya? Kordok kita ayat Pinjam Allah pinjam Ya udah, Oke, okay. sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Kita kan mau meyakinkan diri kita, betul? Oke, okay. saya nanya nih kepada Bapak Ibu Saya nanya nih, ini orang yang bilang Bukan yang bilang kata itu, kata ini, kata ini, kata ini, itu bukan Tapi yang bilang Allah fa huwa cakep enggak ayatnya Bapak Ibu? Cakep enggak ayatnya? Cakep, cakep banget tuh bagi orang yang beriman. Orang kalau baca ayat ini, uh orang yang beriman langsung langsung Bapak Ibu. Allah bilang Berilah pinjaman yang baik. Sini sih, pinjemin saya. Kan gitu. Betul. Betul. <tuh> no. Pinjemin nanti tak ganti dengan ganti. Coba gantinya 10 kali lipat 700 kali lipat enggak. Sekarang yeah. saya nanya, banyak itu ada batas enggak? nggak Tidak. ada Coba kalimat terakhirnya Allah bilang Allah yang menutup Rezeki Dan membuka rezeki, betul? Betul Coba Pak muslim, bacakan artinya uh, Diulang tiga kali Siapa? Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik Maka Allah Melipat gandakan Ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan Dan melapangkan rezeki pada dan, kepadanya, dan kepadanya, yang kepadanya kamu dikembalikan Saya ulangi lagi ya Barangsiapa siapa meminjami Allah Dengan pinjaman yang baik Maka Allah melipat gandakan Ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan rezeki Dan kepadanya lah Kamu dikembalikan Sekali lagi Bara siapa meminjami Allah Dengan pinjaman yang baik Maka Allah melipat melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Makanya, paham di sini, Bapak Ibu. Bum. Ketika ayat ini turun, Bapak Ibu, ketika Bum. ayat ini turun, para sahabat yang beriman kepada Allah, yang beriman pada Allah, ingat orang-orang yang beriman kepada Allah karena Allah menganggil kita puasa yang dipanggil orang Islam atau orang beriman. Orang beriman. Bukan orang Islam. Orang Islam. Kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Ya ayuhan ladina amanu, ya ayuhan nah, ladina amanu. Di situ ya. Ya ayuhan amanu, qutiba orang-orang yang beri iman dengan orang Islam. Begitupun seruan untuk sholawat bukan orang Islam yang Allah panggil tapi yang beriman, orang yang ber beriman. Yang beriman. Bapak Ibu yang merasa punya iman. Innalladzina amanu Kata itu selalu diulang itu orang yang ber iman. beriman. Ya, jadi kalau kita ibu bapak merasa punya iman, yang merasa lo ingat kita punya iman nggak? Punya kita beriman kepada Allah nggak? Kepada Rasulullah. Nah, punya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulullah seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu udah pasti imannya benar bener, benar bener. Kenapa? Karena dibimbing langsung oleh Rasulullah dan benar-benar taat, benar-benar taat. Lalu ketika sahabat Nabi yang bernama siapa Abu Talha, Abu Darda. Ayo, yang mencedekakan 600 pohon kur. kurma. pernah dengar kisah ini? pernah enggak? inilah kisah, ini riwayat, ini tafsir dari ayat 245 lalu apa ketika sahabat Nabi ini yang beriman pada Allah ya Rasulullah, nah di sini nih lihat lihat lihat kalimatnya ya ya Rasulullah benarkah Allah nggak pinjam kepada kami? apa kata Rasulullah? B benar, be benar, hadisnya soheh, ada ayat ada hadis hadisnya soheh benar, kalau begitu ya Rasulullah, sinikan tanganmu Aku akan pinjamkan, nah, aku akan pinjamkan, akan aku berikan kebun rumah itu untuk Allah untuk, Allah. Ingat kalimatnya ya, Allah bilang korona sana. Lalu sahabat Nabi tanya untuk mempertegas kepada uh, sahabat juga ya Rasulullah, benarkah, benarkah Allah tidak pinjam kepada kami? Apa kata Rasulullah? Be ah, benar. Maka ya Rasulullah, sinikan tanganmu terimalah. Aku akan memberi pinjaman kordon hasanah itu kebun kurma. Ada 600 kebun kurma diberikan kepada kepada Rasulullah. Oh. Allah pada Allah dengan jalan Rasulullah yang menerima dan didoakan dapat berkah di situ. Lalu Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya ke kebun kurma itu. Di kebun kurma itu ibunya sahabat Nabi ini dan istrinya, anak-anaknya ada di kebun kurma. Musyawarah dulu enggak ini? Kenan? Dengan keluarganya. Kagak. Enggak ada musyawarah. Nah kalau sedekah musyawarah dulu bisa jadi istri ataupun suami jadi saya setan keluarga jadi setan ini dalil ini menunjukkan bahwasanya sedekah tanpa musyawarah kalau itu baik nggak perlu musawara ketika sudah dilakukan ngomong istri marah suami marah sabar karena ada riwayat lagi seorang ibu-ibu yang memotong kambingnya untuk hajat dan nusa dan uh, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, ini pamannya ataupun konaannya Rasulullah Abdullah, itu dipotong, suaminya nggak tahu, suaminya pulang ketika itu Mana kambingnya sudah dipotong, sudah tak berikan oleh Hasan dan Husain dari Bani Hasim Marah-marah suaminya, marah mah, marah-marah Kamu tahu nggak apakah itu benar dari Bani Hasim begini, begini, begini Istrinya sah, sabar Diterima nggak sih dekatnya? Diterima Lalu sehingga kemiskinan menimpah suami istri ini Lalu apa yang terjadi? Dia hijrah Ketemulah dengan Asad dan husain Dan uh, sahabat nabi ini Cucu nabi ini Dan diberikan ganti 4.000 dinar emas Dan 4.000 ekor kam kambing Lalu ngomong dengan suaminya begini Dengan ini Ketika diantarkan Nih 4.000 dinar emas Dan 4.000 ekor kambing yang banyak ini Dibelikan oleh cucu Nabi Ini sebagai ganti Kambing betina yang kurus Yang dulu pernah dipotong Gara-gara ini kita meski Dan sekarang ketika itu Dibilangkan sama Allah Diganti lebih banyak Jadi kaya raya Kaya raya Lalu sahabat Nabi ini Yang di kebun kurma Maka kebun kurma itu Diterima Nabi Dan dibagi-bagikan Dan sahabat Nabi ini Bilang ini Abu Daga ini uh, Wahai istri dan anak, wahai ibuku Kebun ini sudah aku berikan kepada Ayo kita pergi dari kebun ini Apakah istri sahabat ini langsung Kenapa ini enggak musyarat Enggak Alhamdulillah Bisa memberi Al Al Ibunya sama Kenapa? Sama-sama beri imat Sehingga Rasulullah dan Allah bilang rodiyallahu anhu waradu an Allah ridho kepada mereka kenapa? karena mereka ridho kepada Allah apakah sahabat nabi ini miskin ketika diri kagak langsung kaya raya itulah salah satu sahabat nabi yang dijamin masuk surga karena Ar lalu Umar bin Khattab ketika berjalan menuju lokasi itu ya menuju ada sahabat yang nabi ya Umar uh, ini nanti akan pinjam Allah Apakah langsung dikembalikan begini, begini, begitu Apa kata Umar dengan tegas jawabnya Bagaimana menurutmu jika aku pinjam dengan kamu Atau orang yang pinjam wajib gak mengembalikan? Allah lebih wajib mengembalikan para hambanya Tetapi kembalian Allah itu tak terbatas dunia dan akhir Pertanyaannya Bapak ibu yakin nggak dengan janji Allah Allah dan Rasul, bahwasanya kalau kita sedekah, menginfakkan harta di jalan Allah, Allah akan buka rezeki dengan luas, seluas luasnya, tak terbatas, dihoirihi, bisa percaya enggak Tapi ayatnya bunyinya gimana? Allah yang, yang menahan dan melarang. Allah, Allah ke ke Betul ya? beratasi, Betul ya Betul Yang bilang sama Bukan oh, saya ya. loh, Ingat, ingat oh, Bukan Allah. saya Yang bilang Allah dan Rasulullah Ketika Rasul tanya Ya Rasulullah benarkah Allah Nggak pinjam kepada kami Be Benar. Benar Ya Ingat Bukan saya yang ngomong yang ngomong Allah Benar. Dan Rasul Benar. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu Kata Allah Kamu mau nggak kesusahanmu aku angkat kamu mau nggak rezekimu tak luasin tak terbatas Kamu mau nggak hidup kamu lapang Kan begitu Kalau kamu mau, sini Pinjemi saya Kira-kira begitu kalimatnya Bapak Ibu Pinjemin saya, nanti saya janji tak ganti minimal 10 kali lipat Dari mana Ustadz dasarnya 10 kali lipat? Surat Al-An'am ayat 160 10 kali lipat Kebaikan yang kamu lakukan diganti 10 kali lipat tetapi di 261, 700 kali lipat Di ayat ini, apakah 700 kali lipat? Enggak. banyak itu tak terbatas Bapak Ibu Bisa jadi 700 kali lipat, 1000 kali lipat, sejuta kali lipat Bahkan Abu Qura'ala, sahabat Nabi yang pencatat hadis terbanyak Mengatakan begini, kalau Allah mau mengganti, mau mengganti apa? wajib kepada kita dari pahala yang kita lakukan dari pahala sedekah apapun itu bisa sejuta kali lipat lo, sahabat eh, uh, bro, bagaimana kamu bisa bilang gitu? Tunjukkan ayam, ini udah sahabat jalannya, iya ya, itu tuh menegaskan keyakinan. Kalau allah ngganti satu miliar kali lipat, satu triliun kali lipat, suka suka allah, all. karena allah pemilik segala galanya, jadi Ibu, mau dilapangkan rezekinya Caranya gimana? Nah. Yeah. Huh? Yang bilang siapa? Uh. Yang bilang siapa? Allah Oke, okay. untuk menegaskan iman Bapak Ibu Buka Ali Imran 92 Ali Imran 92 Ali Imran 92 Sebelum kita nanti buka ayat berikutnya Janji Allah Allah pinjam itu terdapat di beberapa surat tadi, di beberapa ayat kan gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman, satu ayat aja sudah cukup, satu ayat dua hadis sudah cukup. Tapi bagi orang yang gak beriman, seribu ayat, seribu hadis, gak ada guna, ada <tuk> gunanya. masuk telinga kanan, keluar telinga ki. kiri, tapi bagi orang yang beriman satu ayat sudah cukup bagi saya, nah, bagi orang yang beriman. Bagi orang yang gak beriman seribu ayat, seribu hadis gak ada gunanya karena menutupi diri gak beriman. Nah, buka kalimat bulan dua. Coba bacakan Pak ya, Pak muslim beserta artinya. Alimantar. Iya sembilan karena kita larinya ke ini dulu supaya bapak ibu semuanya rezekinya langsung dibuka sama Allah. Baca yang benar, siapa itu yang baca itu kayak baca yang kamu sekali-kali kan gitu Hei kamu manusia, hei kamu hambaku, hei kamu yang merasa punya iman Kamu sekali-kali gak akan mencapai kebajikan Kamu gak akan mencapai impian kamu Kamu gak akan mencapai keridoanku sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai ya. Betul? Uh. Betul lagi dan kamu impakkan, Sungguh Allah Maha Mengetahui Kamu tidak akan memperoleh kebajikan Sebelum kamu menginfakkan sebagian harta Yang kamu cintai Dan apapun yang kamu infakkan Tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui Oke oh. deh Oke oh, deh Betul Yang bilang oh. siapa? siapa Allah. Allah. Allah bilang Allah menghormis kamu fonis nggak bapak ibu? <tuh> tahu nggak kalau mau fonis, itu menstempel stempel. kalau difonis dokter jangan percaya kalau difonis orang lain, uh nanti akan ini besok akan gelap begini akan terjadi begini diramal orang jangan percaya. Nah, ya. kalau kita mempercayai si, serik si, mau serik kamu nanti akan gini difonis nanti sebulan dua bulan kamu makan mati ini jangan percaya fonisan manusia, ya. Tapi kali yang memfonis Allah kira-kira gimana Bapak Ibu? Hah? Kali yang memfonis Allah gimana kira-kira? Ayo, -kira? belum? Kali yang ter mengfonis Allah terjadi enggak? Terjadi enggak? Terjadi enggak orang Semuanya alam semesta ini milik Allah Allah, Allah. Kalau Allah bilang berhenti ya berhenti Hancur ya hancur Sukses ya sukses Kaya ya kaya Kan gitu mati kamu ya mati nggak ada yang bisa nolak siapa yang bisa nolak? nggak ada malaikat maut itu nunggu perintah Allah malaikat semuanya malaikat Bikail. kalau Allah bilang ridho, ridho semuanya Allah bilang murka, murka semuanya Allah bilang diam kamu, diam semua Allah bilang habis, habis semua Nggak ada yang bisa menentang al Allah nah sekarang pertanyaannya Allah bilangnya kayak mana ulang lagi dengan tegas siapa yang membaca Al Imron ya. Iya. Tadi ulang lagi. Mm -hmm. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu mengimpakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu impakan tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui. Iya mm -hmm. yeah, ya. Sepakat ya? Sepakat. Yang bilang lagi-lagi bukan, sah. Uh, iya. yang memfonis, bukan sah. saya. Yang yang mengfonis bukan saya. Saya. Yang mengfonis Allah. Allah. Ibu, kebajikan itu apa? Ibu, coba nanya kebajikan itu apa? Perbuatan yang baik, Ya? Kebajikan itu apa? Coba sampai mau jelasin, Pak Muslim, kebajikan itu apa? Kebajikan sesuatu yang baik, Ustaz Iya, sesuatu yang mendapat ridha Allah. All. Semuanya itu kebajikan. Jadi, Arabnya apa? Arabnya minyak hatta tul ya hatta tul hmm. betul tuhibun Allah orang anak kayak dicintai iya hmm, jadi intinya ibu bapak Allah bilang gini kamu mau kamu kamu mau, mau mendapatkan ridoku, kamu mau mendapat kebaikan-kebaikan, kebajikan yang sama yang banyak yang aku ridhoi mau, mau banyak harta, mau banyak apalagi? Anak, mau sehat, Nah itu kebajikan-kebajikan tuh. Mau semua itu. Kalau lo bilang kamu Gak akan mendapatkan itu sebelum sebelum belum apa? mengumpatkan sebagian harta. Nah, kalau bilangnya apa? Harta apa jiwa? Harta jiwa ya? Harta. Oke, yang paling dicintai. Iya, harta. Harta Pak itu khususnya tentang harta. Allah bilang harta yang kamu cintai berarti kita lihat. Nah, dulu ketika saya dibacakan ayat ini memetar hati saya karena apa? Aku sudah ngasih Allah apa ya? Ya gimana hidup saya mau enak? mau lapang, mau bahagia Dari orang saya aja berkorban untuk olah aja ada kan gitu kan ya? betul? Mm. aku mau gimana saya mau bahagia gimana saya mau diberi rezeki yang banyak gimana saya mau mendapat kebajikan yang banyak sedangkan saya belum bisa memberi memberi bersebutlah maksud ya? Lalu begitu, ini saya merenung: "Dengarlah orang baca ayat dinuklir: 'Fabi'i' Allah, hirauh hirukman, hirukman hirukman hirukman hirukman Yang hirukman hirukman hirukman hirukman hirukman hirukman hirukman hirukman hirukman hirukman kali Di Al-Quran, di surat hirukman rahman Supaya kita itu udah tak kasih nikmat sehat nikmat, udah lahir ke dunia ini udah ini semua harta harta kamu tuh dari mana sih kamu dapat siapa yang ngasih suruh gitu lalu kok untuk aku nggak ada sih gitu begitu nggak kira-kira bu pak di Al-Quran itu dan Sunnah di Hadis itu kalau ada perintah sholat pasti perintah ya kata-kata ada Pembatas yang gak Tidak. beriringan eh, ya betul tadi yuk kita buka dari surat al-baqarah pembukaan ya taat surat al-baqarah ayat 1 sampai ayat 5 aja yang sering kita baca apa bunyinya coba alif lam mim dari kami kita beri bunya al lalu ayo Gak ada yang lain Gak ada yang lain Ya Ibu, Bapak Mau tau gak orang yang bener imannya Yang orang mungkin yang bener pengen tau gak Pengen tau enggak? Pengen kan? Pengen enggak Pak Muslim bacakan surat Al-Jurut ayat 14 dan 15 Boleh berseru dengan ataupun artinya saja boleh ayat 14 dan 15 surat al bujurat boleh buka semua boleh buka al quran karena kita kembali ke quran dan sun surah ya. ayat berapa ustad al bujurat 14 15 14 15 Berpikir, ah, iya. mohon izin nizin Ustad mau go yang lain dulu mohon izin yang biar yang lain yang yang lainnya baca Ustad mau nizin. Pak Pak Ol enam apa siapa? Siapa silakan? Siapa yang lihat ibu-ibu? sampai membaca ibu-ibunya? Ya ibu-ibu. Allah tiada hukum amanah ini. Sembilan dulu, sembilan dulu. Baca taat dulu ibu karena kita membaca ayat Allah wadid. ya. Allah bilang. Suaranya kurang saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim in to atul la war sunu la yuliqu min a balikum orang-orang orang-orang Arab Pak duit itu berkata kami telah beriman katakanlah kamu belum beriman tapi katakanlah kami telah tunduk kana iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pun pahala Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, okay. jadi ada orang-orang Badui mengatakan, Kami beriman ya Rasulullah, gitu kan? Lalu Allah bilang, belum, kalian belum beriman, belum beriman, lalu Allah jawab di mana? Di ayat... 15-nya baca 15. baca nama baca aku Wajah mm -hmm. yeah, adubi amualim awal Anakusim pisah gil Mulai orang-orang yang berteman itu Hanyalah orang-orang yang percaya Kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu Dan mereka berjuang berjihad Dengan harta -hmm. dan jiwa mereka Pada jalan Allah Mereka itulah orang yang benar Ya, dah ya, setia Allah bilang apa? apa kata Allah ketika ada orang matang kamu beriman beriman salat ibadah Allah ini kata Allah belum beriman kamu masih tun tunduk lalu orang sesungguhnya binamal sesungguhnya orang-orang mukmin orang, -orang mukmin yang benar ialah yang apa orang yang beriman sayang. kepada Allah dan sedikit pun ketika ada perintah kejahatan, terkalah. Harta raku, dan jiwa. Ketika ada perintah sedekah lalu taatlah kepada Allah. Sampaikanlah yang Kak di jalan Allah. Sampaikan kebenaran. Ketika Bapak Ibu melakukan itu, melakukan itu, harta dan jiwa, harta itu yang yang kita miliki, jiwa itu yang diriki. Nah, Ketika kita sudah melakukan seperti yang kata Allah, kamu gak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta sebagai harta di jalan Allah yang kamu cintai. Ya, yang kita cintai itu gak akan nyampe Lalu, kamu tahu gak orang mukmin yang benar sih? Pengen tahu ustadz, orang mukmin yang benar ialah yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Serta tidak ragu-ragu sama sekali, Bapak Ibu. Ketika ada perintah sedekah, ada perintah ini, dia langsung senang melakukan dengan harta dan ji mereka itu orang yang benar yang bilang bukan saya yang bilang Al Allah. Allah begitu kan ya jadi bu yuk bu pak Allah bilang kamu mau kan kan banyak yang bilang sama saya Ustadz termasuk bapak ibu ya bapak ibu bilang Ustad apa saya bilang, supaya rezekinya besar lancar sukses gimana ustadz kan gitu ya betul ya yeah. yeah. yeah. betul supaya terbeban Ustadz. Ustadz. supaya terbuka rezeki saya Ustadz kan gitu ya ya yeah. yeah. supaya solusinya beres Ustadz kan gitu ya yeah. lalu Allah bilang apa tadi di surah Ali Imron ayat sembilan dan Al Baqarah 45 apa kata Allah kan gitu kan ya mau nggak kalau rezeki kamu lapang kan yeah. Allah untuk menahan ingat Allah Betul. Betul. Betul. Uh, caranya gimana Kan gitu udah dikasih tau sama lo caranya Lalu Sampai Allah men -slamp. Ustadz tambah terus Nambah terus Mantap gitu Gali lubang tutup lubang Gali lubang tutup lubang dari mana Ibu bukan gali lubang tutup lubang sama bapak Tapi magali lubang -te. Terus Iya ya Ustadz. Baru nyadar deh Nah yakin Ibu sama bapak mau Kalau tak kasih solusinya Mau Ustadz Yang pertama Gak ada jalan lain Sebelum bapak ibu Sedekah eks ex extreme. extreme Extreme Oh gitu ya Ustadz Selain itu ada enggak? Dan ya, selain itu saya rasa sih enggak ada karena Allah yang mau sudah. Betul enggak? <tuh> kan anak lain telepon ya tadi ya, yang bilang gitu siapa yang bilang itu? <tuh> <tuh> Allah di semua Bapak 245 lo bilang oh, Allah lo saya lo aku lo kata Allah Yang melapangkan rezeki, yang menahan rezeki, yang menahan rezeki, yang melapangkan rezeki hanya Allah. Allah. Kalau mau kebuka rezekinya ya lakukan yang diperintahkan Allah. Gitu betul. Kalau nggak mau ya terserah cari aja jalan sendiri, gitu betul nggak? Lalu saya bilang Bu, sedekahlah ekstrim, kalau nggak puluh aja minimal, kemana saja terserah itu pertama. Nah lalu yang kedua, tobatlah kepada Allah. Oh gitu Ustad ya? Makasih Ustad gitu. habis apa? Blokir nomor, nomornya diblokir ngapun? Betul itu? Betul Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bukan orang yang beri. Uh, Beriman. Tahu letaknya sempit. Mm -hmm. Oh, Bapak kan suruh ngasih orangnya pelit. Bu, saya nanya sama Ibu, harta kita yang sesungguhnya yang mana? Ya. Yang sedekah. Yang disedekahkan jadi sedekahan. Yang belum? Yang belum beli siapa? ini orang lain yang belum disedekah ait. Contoh, rumah itu rumah ibu apa rumah Allah? harta harta ibu yang sekarang ini Bapak Ibu, harta Bapak Ibu apa milik Allah? Milik Allah. Allah. Man, kalau diambil sama Allah, diserahkan ke orang lain, diamanahkan ke orang lain. Mudah banget tuh contoh. Ada ibu-ibu Kekirnya luar biasa, bener ini kekirnya luar biasa. Setiap harinya kerja dan pagi sampai punya toko banyak, terus numpulin sampai berapa? duitnya? sebelas miliar di tabungannya, bener nih bapak? Sebelas miliar di tabungannya, cuma sih yang gue kira. Miliar ini, belas miliar di tabung, tabungannya. Suaminya taat, suaminya. Suaminya taat sama Allah tapi memegang memegang duit ini, patin dulu itu biar besar besar. Lahara ini istrinya Suaminya kalau mau sedekah Mau ibadah mau sedekah Dilarang sama is, istrinya Sehingga istrinya ini punya tabungan Sampai 9M Dan pembantu di rumah itu Ya apa namanya ada perempuan Ada ini Sehingga ya ada perempuannya juga Sehingga suaminya ini doa ya Allah Berilah aku istri yang soleh yang taat ahli sedekah gitu kan Dan doa suami ini dikabulkan Allah Istrinya yang ini pelit medit Sakitlah jantung Kena serangan jantung Sehingga mati mendadak Mati mendadak Dada Lalu duit yang ditabungan 9 miliar itu kemana Bapak Ibu? Bintang Tabungan yang 9 miliar itu Dan tokonya usahanya Ibu ini Karena ada pembantu perempuan Janda yang doanya Ya Allah enaknya punya Harta yang banyak Ini kisah nyata Bapak Ibu Punya harta yang banyak Punya suami yang kaya Akhirnya apa Akhirnya apa Doa itu dikabulkan Dan ketika Ibu ini meninggal Dia menikahi Suami ini menikahi pembantu Pembantunya Tuh, ya. menikahi dan pembantunya ini rajin ibadahnya, tajak, rajin mengamalkan ilmu magnet, raja, raja, raja, Sehingga harta yang raja, miliar ini Aset-aset itu raja, menikah Jadilah dengan raja, ini Pindah raja, raja, Bapak Ibu Yang raja, tadi bawa apa Bawa apa Yang raja, Bawa apa penyesalan, bukan penyesalan lagi, ya, gak pingkat, bawa apa-apa, bawanya ya, ini langsung yang ini pembantu iya. ini diangkat derajatnya sama Allah, mengamalkan ilmu hmm. almarhum dapat sembilan miliar dan asalnya dapat suami yang ini, ini apa? Doa suami ini dikabulkan Allah jadi ahli sedekah sebagai pendekat duit sembilan bulan kok untuk berkah sono donatur sono donatur sono sehingga megar lagi tawa berkah yang ibu ini yang tadi kikir apa jadi apa bangkai lalu dia berharga sih sesaatnya nyenggolnya nyesel tuh ya nyesel bukan gigit jari lagi tangisan darah Penyesalan, tinggal lah penyesalan Di dalam kekubur ketika meninggal Dia minta dibangkat Ya Allah, bangkitlah aku sekali aja ya Allah Supaya aku menginfakkan uang 19 miliannya itu Tadinya seluruh sedekah Banyak-banyak ibu, sering sakit-sakitan Seluruh sedekah Ya udah, sedekah lah 10% Kan artinya banyak ah, 100 juta aja lah, 50 juta aja Langsung apa? Melintir Wow, saat ini kagak bener nih Ustaz Ani mah begini nih. Ah gitu, bilangnya Akhirnya apa? Penyesalan, tinggallah penyesalan Mati dalam waktu gak lebih dari 40 hari Dari berita itu ustaz kena serangan jantung Ayo Bapak sesungguhnya Bapak itu pengen kan Menghalalkan pembantu Iya Ustadz karena dia soleh Dan dia punya anak dua Saya ingin sekarang Jadi istri Ustadz dah kan enakan tuh Enak enggak yang istilahnya ini? doa saya dikabulkan, saya menikah dengan duda kaya dan punya uang, jadi memproyeksikan uang itu milenial. Uang, uang eh enggak, enggak, saya punya apa-apa tuh, tuh. Pengen punya kaya, kayak eh, punya usaha banyak, miliaran. pengen orang punya ngaji langsung, kau gitu. Bapak, bisa nyata ini. Saya kalau ingat kisah ini ketawa ya, ya lucu itu bisa, bisa nyata yang luar biasa. Jadi, Bapak Ibu. Orang meninggal dunia itu pertama yang mereka sesali ingin dihidupkan kembali barang sedetik, sedetik untuk apa? Barang, barang bukan buat buat polat, bukan untuk yang lain, tapi untuk sedetik. Terde, Ada ayat Ustaz, ayat atau hadis itu? itu ayat atau hadis. Ustaz, mau nich, mau Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, mau salam apa? Mau nich, cucu saya lagi picen Pak Ustaz. Mohon doanya Pak Ustad ya. Cucu saya lagi kejang lagi. Kejang. Dimana? Cucu saya kejang lagi. Mohon doanya Ikad ya. Ya. Di mana? Assalamualaikum Pak Ustad, mohon doanya ya Allah. Ayo. Ayo ke asrama tim. Asrama tim. Cucu kejang. Hai. Dek, mana beliau? Astabila. Mana beliau ini? Ibu Mana Pak Ustadz ya? Assalamualaikum Salam Tolong Keluar Mana ibunya sih? Tak caranya masih videonya? Pak Ustadz Pak Mana ini beliau yang oh, keluar ya? Udah izin Pak Ustadz Udah Bisa Paham berarti capat saya Mana cucunya mana? suruh Ini langsung doain bareng kok malah keluar ya? Sedetain cucunya Lalu mendetain cucunya ya oke, okay. sekarang lanjut ya lanjut ya, ya. lanjut materinya ya Iya. oke, ya. ya. hey, tadi sampai mana ibu, bapak ibu uh, yang menendal banyak mitok hadis sedikit pemerintah itu, ya, uh, itu Al-Qur'an apa hadis hadis Al-Qur'an Al Al yang bilang Al-Qur'an, siapa ya. yang bilang hadis, siapa <laughs> Al-Qur'an nggak, ya, bilang apa? Qurannya benar, yang bilang itu nggak benar. Kalau Al Quran surat apa Ustadz? coba surat apa bacain. Al Ya bacain ayat 10 sampai 11, eh, Pak Muslim. Nih. Bacain ya, Pak Adanya di surat Al munafiqun Kenapa surat Al Munafikun kok dikasih ayat itu? Karena kebayangkan orang munafik. Jadi soal munafikku, sepuluh pas pak ini sebenar, sebenar. Ini nah, ini berapa tadi? <tuh> wa aru yuulna raja dan belajakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholat. Dan Allah sekali-kali tidak menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, Allah bilang gini, itu orang-orang itu kalau meninggal dunia itu, minta dihidupkan, ya Allah, tolong si ya Allah hidupkan aku sebentar lagi, ya Allah, sebentar aja, ya Allah, entah apa, aku bisa mencederakan seluruh harta aku, ya Allah, supaya apa, supaya aku jadi orang yang, karena apa? Kayak gini Tau saya mati Gak bawa apa-apa Aduh Aku pengen tak, tak dekay Daripada diambil lama itu Nanti Jangan bini orang lain Kayak tadi Nanti diambil orang lain Diambil ini Diambil itu Diambil itu aku Nih mau tak dekay Semua tak bawa mati gitu Kayaknya Tapi gak bisa Pengen baju baju, ku Pengen jam tanganku Motorku Mobilku Tak sedekain aja Kalau begitu, bawa Masuk ke alamku Kubur kah, heran, Tapi bisa gak Kata wak Now Now Now Now Lalu, kenapa dahulu kamu gak memikirkan itu? Kenapa? Apakah dahulu belum ada orang yang datang kepadamu, memberi ingatan itu kepadamu? Dan begitu, ada ya Rob, terus aku mendapatnya. Gitu. Karena aku takut, takut apa? Takut miskin, sayang, boleh angin-angin, kok di kakek uang, uh, itu tapi ketika mati baru... Bu, Pak, apakah orang-orang yang sekarang hidup itu bisa dikatakan hidup? Enggak. Orang yang sekarang hidup belum tentu dikatakan hidup Kenapa? Rohaninya, imannya, gak ada orang yang mati Kapan ini kita hidup yang sebenarnya apa yang tahu, enggak, apa, -apa Saat kita mati, mati Saat kita mati, itulah, itulah Sebenar-benarnya Kenapa? Dibuka semua sama Allah Melihat semuanya Ada malaikat Ada itu Semuanya dilihat Nih Kamu di sini nih Sekarang kamu Siapa yang bisa nolong kamu? Nggak ada Siapa yang bisa nolong Hanya A A Amal ibadah Nggak ada yang lain Saat Ruh keluar dari jasad Disitulah Ruh itu melihat Melihat semua Semua Pemuas Apa? melihat apa? semuanya yang ditampakkan noh kamu noh noh noh noh melihat semua sekarang bapak ibu nggak bisa melihat malaikat kanan kiri nanti ketika udah mati bisa melihat sekarang bapak ibu nggak bisa melihat jin di kamar mandi aja mandi telanjang ah oh, seng padahal jin ngelongkirin kayak gini eh itu itu kamar itu terhadap juga joget tuh nyanyi-nyanyi dilihatin cuma gini jinnya iya iya gini semua eh pernah gak? itu Ih, ada, ada, capek, capek, capek, capek, joget capek, capek, capek, capek, capek, Nyanyi capek, capek, capek, capek, capek, capek, capek, capek, capek, capek, capek, capek, melihat. capek, sambil pegang capek, capek, capek, capek, capek, capek, capek, Mandi. kamar mandi Bapak Ibu di kamar mandi Bapak Ibu kalau mandi sambil lama lama aku bicara di ini oke ya? no. so -so. sekarang kita intinya sudah jelas, dalilnya sudah jelas betul. Oh. Sekarang tinggal prakteknya. Ustadz, kalau yang sudah sedekah ekstrim, kalau yang sudah melakukan, gimana cara doanya? Saya Ali Jabra aja udah bilang begini: kalau sedekah, doa, tulis gitu, nggak betul nggak? Oh. Para ulama itu udah ngajarin kalau kamu sudah sedekah kalau kita sedekah, udah dibuka fitur je, reze. rezeki. kan lo dari tadi Allah yang melapangkan dan men menyempitkan. menyempitkan, yang menahan dan yang membuka, membuka, rezeki. kebuka dan dosa diampuni enggak? diampuni diampuni, Coba aja buka yang ayat yang tadi surat al-hadid ayat 11 surat al-hadid ayat 18 surat al-hadid ayat, eh surat uh, at-Takmudzayy tujuh belas surat al mujamil lalu di surat 20. al baqarah ada dua uh, banyak Allah ampuni di surat asap dari ayat 10 sampai ini Allah ampuni dosa kamu dan Allah beri tempatnya yang... tinggal sebut bapak ibu ketika sudah sedekah enak banget bapak ibu ya Allah aku sudah sedekah ini kan kau yang janji ya Allah aku pinjemin kode ya Allah berapa apa yang kamu pinjamkan kepadaku ini ya Rob, gitu kan? Allah janji gak di situ? Allah ujung gak? Kan ya. kita minum min Allah yang ngajarin siapa yang ngajarin? Allah. Allah. Yang ngajarin siapa? Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Ya Allah, aku ini punya harta yang terbaik. Aku titipkan kepadamu ya Rasulullah, kan gitu ya? Lalu, terima diterima amanat Allah itu kebun kurma, itu dalil bukan bapak ibu, Dan Dalil jasa dasar. Nah, makanya ketika saya paham di situ, saya serahkan itu pada saat itu ada mobil, ada ini, jual tak sedih, tak kepada saya punya guru. Pada saat itu, kenapa? Karena saya bukan orang bodoh, bukan orang fasik. Jadi saya tahu oh, kemana saya naruh. airnya karena saya punya guru, saya serahkanlah kepada beliau, tolong BIP. Doain saya supaya saya sukses Berhasil Supaya saya giri Allah Apakah saya punya guru ini dibuat dia enggak mau Dia diserahkan untuk keperluan Keperluan apa? Pondok Ada santri Ada anak yatimnya disitu diserahkan Jadi doain Dalil ini ketika sahabat Semuanya datang pada Rasulullah Diserahkan pada Rasulullah Apakah Rasulullah menerima sedekah? Nabi haram menerima sedekah Sedekah Ingat Nabi itu gak mau menerima sedekah Diharamkan Allah Gak boleh makan harta sedekah boleh gak nabi? Gak Gak boleh, Gak boleh Lalu kenapa kok sahabat udah tahu Nabi gak mau menerima sedekah? Kenapa dititipkan kepada Nabi? Biar dapat barokah Nabi yang membagi-bagi Bagikan bagi Yang bagian siapa? Ada mal di situ ada uh, siapa? Abu Bakar, ada ali ada bilal yang membagi-bagikan harta itu dibagi bahkan ada kisah yang luar biasa seorang bapak sedekah kuda titip kepada rasulullah, ya, rasulullah, rasulullah kuda diterima nggak rasulullah diterima terus kudanya dikasihkan siapa dikasihkan siapa kasihkan anaknya anak ibu bapak itu ya rasul kenapa sedekah kepa kepada allah kok ini kudanya dikasihkan anak saya apa jawaban Nabi? Lihat, lewatnya soalnya Kamu udah dapat dari sedekah kamu Udah dapat barokah barokahnya Dan anakmu mendapat dari kebahagiaan karena pemberian sedekah itu Keren gak? Seperti itu Nah jadi ketika kita bersedekah Allah pin Penjam Allah pin Penjam Makanya Takik Allah Ya Allah Kan kau janji ya Allah Engkau janji ya Allah Aku beriman Menjadi akan